Halo sahabat Eva, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya mau berbagi resep yaitu tumis jamur ala Taiwan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus dukung channel Fitri Helen agar saya semakin semangat membuat konten-konten berikutnya Terima kasih. Di video kali ini saya mau berbagi resep yaitu tumis jamur ala Taiwan. Nah saya sendiri bingung ya karena banyak sekali jenis jamur sampai saya bingung untuk menghafal namanya Jadi ada yang bilang ini jamur paku, simpoku, ada yang bilang ini jamur king Pokoknya karena banyak sekali jenisnya ya Jadi kalian bisa memakai jamur apapun bisa untuk jamur tiram, jamur kuping, jamur kancing atau sesuai selera kalian Nah Untuk bahan-bahannya, seperti biasa, ya, sangat simple dan insya Allah ini menyehatkan. Di sini ada bahannya jamur, lalu ada wortel dan daun bawang, seperti biasa. Jangan bosen ya, bumbunya cukup garam dan kaldu jamur. Setelah wortel dan daun bawang kita tumis, masukkan sedikit garam dan kaldu jamur ya, aduk-aduk hingga rata. Pokoknya so, aduk terus dan ini masaknya tidak terlalu lama ya. Oke sekarang kita masukkan jamur king atau jamur paku -nya ya lalu aduk-aduk rata dengan bahan lainnya kemudian tambahkan sedikit air oke diamkan sebentar sampai airnya mendidih dan menyusut kita terus aduk-aduk aja seperti ini aduk-aduk terus sampai daging jamurnya itu matang merata ya kemudian bisa tambahkan sedikit kaldu jamur atau sesuai selera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 yang terakhir kita masukkan daun bawang lalu aduk-aduk rata seperti ini tunggu sampai airnya sedikit ini ya, dalam jangan sampai semuanya habis nah setelah itu tumis jamur alat kalian sudah siap hidangkan. nah sahabat keval untuk video kali ini bagaimana menurut kalian cukup mudah untuk dipraktekkan bukan Nah kalian bisa kirim komentar Mau menu apa lagi Insya Allah jika ada waktu Saya akan berbagi resep Menu masakan sehari-hari ala Taiwan Yang insya Allah ini cukup menyehatkan Dan mudah dipraktekkan. Video ini berakhir. Salam sehat dan tetap semangat dari saya, Penny Taiwan. Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.